Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada Selamat sore, selamat datang dan bergabung kembali di channel youtube DivaTV Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik dan bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky sebelum Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslor tentunya Menemani santai sore kalian saat ini Bang Imin akan menyuguhkan informasi terbaru Dan pastinya kabar spesial dari idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Villar Kabar pertama persahabat ya kita awali dengan info penting untuk kita semuanya mengenai jadwal acara Dangdut Akademi 5 di Indosiar malam hari ini perhatikan persahabat ya untuk jadwal hari ini ini langsung diinfokan oleh Dangdut Akademi Indosiar pengisi acara dimulai dari juri persahabat ya itu ada Maeswa Rita Sugiyarto, Dewi Persik, dan Reza DA untuk host Gilang Dirga, Ruben Onsu, Ramzi, Irfan Hakim, Rara Lida dan Jirayut. Dan untuk bintang tamu malam hari ini ada Melilida Lida dan Dedivo, Fildan, Gabriel, Ical dan Reza. Itulah untuk pengisi acara malam hari ini. Dipastikan idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar absen untuk. Acara dangdut Academy 5 babak 50/50 -50, grup 9 malam hari ini. Kita tunggu abang El sehat dulu persahabat ya, baru idola kesayangan kita bisa tampil memberikan kejutan dan pastinya menyuguhkan kebahagiaan lewat panggung Indosiar dalam acara dangdut Akademi 5 babak 50/50 -50 di Indosiar. Disimak juga persahabat jadi kalimat caption info langsung dari dangdut Academy Indosiar. Halo Besti, akhirnya TV nyala lagi ya. Sudah siap seru-seruan bergoyang lagi dong. Malam ini giliran grup 9 yang bakal tampil nih, yaitu Bunga Cantika, Rai, dan Valen siap tampil all out. Siapakah yang mampu bertahan dan lolos ke babak selanjutnya? Saksikan babak 50-50 di Akademi 5 malam ini, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Indosier. Dan tentunya di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh Lesla Lovers. Di antaranya dari akun Bunda underscore Violet underscore Eda mengatakan, Nunggu Abang L Sehat. Bersama ya, dia semua orang menunggu baby L Sehat dulu dan insyaallah Allah idola kesengan kita akan bisa tampil kembali di panggung Indosiar. Dan kita lihat juga persahabat ya untuk jadwal lainnya Akademi Industriar Dangdut pun ini menginfokan jadwal live konser The Akademi Lima dimulai hari ini Hari Senin tanggal 19 September 2022 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Dan ada juga hari Selasa besok tanggal 20 September 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat masih babak 50/50. -50, dan untuk hari Rabu tanggal 21 September 2022 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat itu adalah acaranya babak wild card. Dan untuk hari Kamis tanggal 22 September 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat sama juga itu adalah acara babak wild card. Jadi mudah-mudahan persahabat ya untuk idola kesayangan kita bisa tampil di tentunya konser Dangdut Akademi 5 Mudah-mudahan BBL sehat dan bisa aktif kembali seperti biasanya Dan selanjutnya juga persahabat ya kita juga mendapatkan info penting dari Leslar Entertainment Yang baru saja menginfokan persahabat ya perhatikan Leslar Entertainment mengunggah di story akun Instagram Bilar salting ngobrol sama Lesti di tongkrongin ayahnya, tapi Bilar seneng dengan respon Lesti dan ayahnya yang positif. Namun kita salvo dengan sebuah kalimat info yang dituliskan di unggahan ini, guys jangan lupa subscribe. Facebook fanfake Leslar Entertainment yang asli no tipu-tipu ya Insyaallah Mimin Istiqomah update video-video nostalgia Pak Bos dan Bu Bos wah wow, persahabatnya yuk untuk warga konoha persahabat yang ingin melihat nostalgia Papa Bilar dan Bunda Lesti langsung aja kalian subscribe Facebook fanfake Leslar Entertainment yang asli yang di up oleh Leslar Entertainment ya, ini adalah tipu-tipu Dukung untuk karya-karya terbaik dari tim Leslar Entertainment Dan selanjutnya juga persahabat ya, info penting pun kita dapatkan dari Star Voting Team Ini mengenai vote di ajang Infotainment Award 2022 Perhatikan kalimat yang diposting Menitik fokuskan di dua nominasi bukan berarti kita meninggalkan tiga nominasi yang lain Tiga nominasi itu tetap di-voting, tetap dijalankan seperti kita menjalankan vote di video.com, yang ter-voting semuanya. Kita para tim admin sudah bermusyawarahkan sedari awal, sudah dipikirkan secara matang-matang, kita juga sudah mengambil resiko, dan kita juga sudah belajar dari sebelumnya. Kita sudah berusaha memaksimalkan untuk strategi tapi yang lain kita simpan Jadi mohon untuk bantuan kalian semuanya bersahabat ya Tetap semangat, tetap kompak dan solid mendukung dan voting idola kesayangan kita di ajang Infotainment World 2022 Bismillah mudah mudahan Lesnar bisa membawa piala penghargaan di ajang tersebut kita juga masih menunggu kabar baik dan kabar terbaru dari Idola Kesayangan. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Divlo TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslor tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. ingin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.